Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada di FATV Kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat Lesla dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini menggunakan akan memberikan informasi menarik dan terbaru para sahabat ya Untuk kita semua pecinta Lesla Lockwars di seluruh dunia Untuk ke kabar pertama kita lihat di persahabat yang spesial banget ya Dari akun pecinta Lesla.id yang mengunggah sebuah postingan Momen ketika perjumpaan pertama kakak bilang bersama Raffi Ahmad persahabat ya di sini terlihat tentunya pertama kali datang ke Andara Agak Bilaf masih sendiri dan masih malu-malu cerita tentang Dede LST. ini di ya Wow luar biasa Flashback sebentar ternyata sosok A A'rafi Sudah menjadi saksi perjalanan Cinta Leslar Dan masih mendukung sampai sekarang Luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan untuk hubungan kakak Bilar dan Arafi juga semakin tentunya erat persahabat ya Kita dukung, kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Ada kalimat caption juga persahabat yang dituliskan Doa mimin sih, ya, mudah-mudahan kakak bisa niru sifat Arafi yang bodoh amat sama haters. Yang penting, keluarga bahagia, rukun sejahtera, dan aset di mana-mana. Ini fantastis, para sahabat ya. Baru pertama kali kita melihat momen yang mana luar biasa ketika kakak pilar sendiri nih ke Andara, masih malu-malu menceritakan sosok seorang Lesti Kejora. Untuk berikutnya kita lihat persahabat ya. Di unggahan ini juga persahabat luar biasa. Tadi sore Kakak Bila bersama Lesti Kejora ini mengunjungi rumah A Arafi Ahmad di ya Ketika idola warga Konoha Bertemu dengan idolanya bakalan ada sesuatu yang bakal pecah nih Wow luar biasa persahabat ya pastinya Kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kita langsung ini Membuat kita semakin penasaran Dan kita lihat juga ada kalimat caption yang dituliskan Mimin sih nunggu banget pertemuan dede sama mama gigi Pengen tahu banget obrolan sesama istri-istri hebat ini Wow luar biasa persahabat ya dan tentunya kita lihat persahabat jadi unggah di akun Instagramnya Arafi Ahmad ya, luar biasa Momen spesial tentunya dengan Leslar Dan kita lihat ada tas orange itu Itu adalah pemberian dari kakak Bilar bersama Lesti untuk mamah gigi persahabat ya Dan kita lihat ada kalimat yang luar biasa juga dituliskan Wah wow. Mereka yang baru nikah Baru kita yang kasih kado Tapi mereka yang kasih kado katanya tuh. Makasih ya Leslar Bahagia selalu untuk kalian Mau tahu isi dalamnya Tunggu di Youtube Rans Entertainment Wow Tentunya isinya membuat kita penasaran abad, ya Apakah yang akan diberikan oleh Leslar Untuk Rans Tentunya ini adalah doa terbaik Yang diberikan dengan tulus Dari Arafi Untuk hubungan rumah tangga Pasangan suami istri Dedek Lesti dan kakak Rizky Dilar, dari postingan tersebut juga tentunya para fans sejati Lela ini berkomentar kepada sahabat ya, ada komentar dari akun L underscore Bilar, mengatakan "Masya Allah, dua wanita yang sederhana dikelilingi oleh dua cowok ganteng. tuh love, love, masya Allah, positif banget ya!" Komentar yang diberikan, mudah-mudahan bahagia selalu. Pokoknya, untuk dua pasangan yang... Inspiratif yang selalu memberikan kejutan bahagia. Raffi Ahmad, para sahabat ya Kakak Rizky Bilar pun mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya Masya Allah, ini luar biasa Idola kita ini, para sahabat, ya Yang selalu merangkul Yang selalu, persahabat berteman Dengan siapapun, humble Tentu ini belajar dari pasangan Raffi dan Nagita Slavina, ini selpuk banget sama Kakinya dedek yang gak pakai sentali Para sahabat, ya aduh Sederhana banget ya, idola kita ini Dan kita lihat juga, ada kalimat yang sangat luar biasa juga dituliskan oleh kakak Rizky Bilat Terima kasih Al Raffi dan kak Gigi yang sudah sharing-sharing ilmu dan pengalamannya ke kita Kalian memang benar-benar pasangan yang inspiratif dan humble Itulah kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Rizky Bilat Yang mana tertuju kepada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Memang luar biasa, persahabat ya. Raffi Ahmad adalah pasangan yang sangat inspiratif, yang selalu dicontoh baik dengan orang-orang yang selalu dekat, apalagi fans sejatinya, persahabat ya. Di komentar kita lihat, ada Bang Putra yang mengomentari postingan Kariski Wilar. Stay humble katanya tuh, persahabat ya. Dan langsung dijawab, keren banget emang Aravina tampan berkarisma dan kaya raya. Bismillah saham rans. Wow, kita sambut sama kalimat, Bismillah saham Rans Persahabat, ya apa mungkin? Tentunya collab bareng Rans ini bukan main-main, tentunya doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan ada kejutan, dan kabar baik yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan kita lihat juga persahabat ya, ada kalimat lanjutan, ini salvok banget sama kalimat ini Rizky Bilar mengatakan, asik juga ya, kalau punya anak dijodohin ke anaknya Arafi Ahmad Maharnya pesawat pribadi, katanya tuh, wow, patos nih banget persahabat ya Doakan saja, aminkan, tentunya kalimat-kalimat doa baik Selalu kita aminkan, mudah-mudahan tercapai dan terkabul Kita tetap sebagai fans sejati dari Leslah tetap optimis untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita untuk berikutnya di sini kita lihat persabat ya ini luar biasa suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang kita dapatkan diunggah ini ini diunggah oleh Bang Adlin persabat ya masya Allah ternyata bekerja rumah Syahnas ini rela tentunya meminta izin untuk ke rumah A Arafi persahabat ya karena di situ ada Lesla yang mana ibu ini adalah fans berat Lesla lover persahabatnya luar biasa ini suatu kebahagiaan. Bekerja di rumahnya Mbak Sanas aja sampai rela nyomperin para sahabat, ya ke rumah Rafi Ahmad saking ngefansnya kepada Lesti dan Rizky Bilar. Ini luar biasa. Mudah-mudahan banyak sekali yang cinta yang sayang kepada Lesla tetap tentunya dukung yang terbaik dan mudah-mudahan rumah tangga idola kita selalu diberikan kebahagiaan.